27 Januari. pukul 13.25 terpantau luncuran. Terpantau 20 pukul 13.25 terjadi luncuran awan panas. Tanggal 27 Januari darpada dar Perantuan dari nerangkat. lebih 33 Mohon izin siapa? Hembusan angin mengarah ke timur. Untuk saat ini hembusan angin mengarah ke timur. Agak besar, agak besar Agak besar itu nomor nomor nomor nomor masih ya sab tebal. paling terbawah dari. lumayan gede gede ini Pak gede banget orang orang Allah ya Allah amir kunci, amir nanti di kewajiban.